Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah perselabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah tentunya kabar yang spesial untuk kita simak Ada tentunya postingan Bunda Lesti dan Abang L yang diunggah oleh akun Lesti Alfati Infotainment namun kita dibikin salvo dengan sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini. Jangan pernah mengajarkan perempuan ini untuk sabar. Karena sakit dan hancur mana yang belum perempuan ini rasakan. Ini membuat kita semakin terharu dan menangis melihat kata-kata ini. Fisiknya selalu dijadikan bahan ejekan. Buah hatinya dibuli habis-habisan. Kisah percintaannya terus menemukan titik kekecewaan. Tapi yang harus selalu kalian ingat, perempuan ini kuat. Dia tidak lemah sama sekali. Pengen nangis banget saat membaca kalimat yang diunggah di postingan ini. Masya Allah, semangatnya Bunda Lesti. Wanita yang sangat hebat, wanita yang sangat kuat. Semoga BBL dan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kita lihat juga bersama di kalimat komentar, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun saharial.rialdo1441 mengatakan, Semangat ya Lesti Kejora, insya Allah akan ada pelangi setelah hujan. Kamu wanita hebat. Wanita kuat, pilihan Allah Masya Allah luar biasa Kita lihat juga persahabat tanggapan lain Dari akun Instagram Rika ms 85 mengatakan Semangat Abang El sayang Jaga Mama El Kelak besar nanti harus jadi Anak kuat untuk Mama El Luar biasa persahabat ya Dukungan, support dan doa Selalu diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kita ini Kemudian, juga bersahabat. Ya, kita simak ada sebuah kata bijak yang diposting oleh Kobas. Kobas mengunggah sebuah kalimat: "Tidak satupun yang mampu membuat karakter Anda berkembangkan lebih baik selain dari keinginan Anda untuk mengutamakan orang lain." Itu kata-kata bijak yang disampaikan oleh Kobas di akun Instagram pribadinya. Berikutnya, juga bersahabat. Ini ada sebuah kabar yang kita dapatkan mengenai Rizky Bilar yang menolak cerai dengan Lesti Kejora. Inilah kata humas PN Jakarta Barat jika Bilar tidak mau menerima dan keberatan Lesti minta cerai. Yang penting sudah terbukti, akan tetap diputuskan. Itulah tentunya pernyataan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Barat. Posting ini diunggah kembali oleh akun tim Lesti Fatih Lovers kita simak juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan. Bismillah saja, yang terbaik buat Lesti terutama. Dan untuk kamu, Bang Rizky Bilar, nggak kata terlambat jika kamu mau memperbaiki itu. Ingat sisi lain kamu memiliki al-fatih, sayang banget loh, kediakan jalani proses hukum yang ada, bangkit, berubah, dan bila masih sama-sama, kalian itu sayang mulailah dari nol, perdekatkanlah, Tentunya dengan para ulama, jadikanlah masalah ini jadi pelajaran sekali seumur hidup dalam hidup kamu, Bang. Buat dede semangat gelis, Lesti take it you, Itu kalimat yang dituliskan. Mudah-mudahan persahabatnya, permasalahan ini terselesaikan dengan baik. Kita selalu menunggu kabar yang akan disampaikan oleh pengadilan negeri maupun Polres Jakarta Selatan yang akan memanggil Rizky Bilar hari ini Semoga Rizky Bilar persahabat yang memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya Kemudian juga persahabat yang kita lihat nih ada sebuah kabar yang tentunya membuat Kita semuanya lega juga dengan keputusan Indosiar Yang membatalkan acara konser nanti malam Ada sebuah kalimat info yang kita dapatkan sebelumnya Teman-teman mohon maaf sedalam-dalamnya untuk acara besok, konser kami bersama Lesti tanggal 6 Oktober di-cancel. Maaf ya, itulah kalimat info yang kita dapatkan, info semalam, mengenai konser yang akan ditayangkan malam hari ini. Dan tentunya persahabat yang kita lihat juga, postingan dari Ibu Harsiwi Amas sudah dihapus mengenai informasi konser kami bersama Lesti sudah dihapus ya, dibatalkan, di-cancel. Ini tentunya mengenai Bunda Lesti Kejora yang masih perlu doa dan dukungan Jadi mudah-mudahan kita semuanya mengerti persahabat ya, Dengan keadaan yang lagi dialami oleh Bunda Lesti Kejora Kemudian juga persahabat ya tentunya kita selalu mendoakan untuk BBL Bunda Lesti Kejora Dan semoga BBL ini menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang kuat seperti Bundanya kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik dan terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.